Jangan lupa like subscribe, kamu subscribe tak Jangan Ayo subscribe ke. Awas subscribe ya. I see. I Oh, syuting ya. Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Rio Satrio. Goblok. 3 2 1 Satrio Oprastiawan. Oh, ya, bukan Rio Satrio goblok. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Satrio Prasetyawan dalam channel Rio Satrio, guys. Selamat berlibur, selamat menjalankan aktivitas liburan kalian di hari Minggu ini. Yay! Untuk kalian, ya, untuk kalian yang lagi libur dimanfaatkan ya baik-baik hari liburnya dan juga hari libur ini kalian udahlah Lampiaskanlah. Kalau kalian ingin libur kemana, libur kemana ke Bali silakan, oke? Okay? Pokoknya hari libur ini kalau bisa kalian itu harus happy, fresh, and gak ada beban pikiran sama sekali dan jujur. <tuk> nah, ini seperti itu. Wis intinya dia fria aku ya omis. Ini dia aku fria Yunus. Yo, ini dia kau yang uno. Wanculai wasu. Jadi kali ini guys, kita akan melakukan eksperimen lagi. Nah ini kalian sudah melihatnya kan? Aku mau eksperimen kayak ini, oke? Okay? Udah kelihatan kok. Ya untuk eksperimen kali ini ini agak apa ya? Hampir sama sih. Cuman perbedaannya dalam arti segi rasa aja sih ya. Yaitu aku mau bereksperimen yaitu susu coklat campur dengan susu putih. Gimana sih rasanya? Hmm. Mari kita ulas. Langsung aja kita mulai eksperimennya. Jangan lupa untuk kalian nonton video ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah kalian, oke, okay? sebelah kanan kalian ya. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Ayo, aku tunggu share kalian, aku tunggu subscribe kalian, karena satu kalian subscribe itu doa kalian untuk aku terus berkarya dan terus bikin konten untuk menghibur kalian dan mengisi hiburan kalian ya. Pokoknya intinya aku ini mengisi hiburan kalian yang penuh dengan dan kegelapan Wuh, oh, seh kegelapan cuh Oke, okay, langsung kita, kita aja mulai <laughs> Langsung aja kita mulai Ya Susu coklat Kau campur dengan susu putih Langsung aja kita mulai Masuk Wuhuuu Oke okay udah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau kelihatan ini seperti hampir kayak kopi susu ya ibaratnya kayak ini kopi susu ya. tapi kita nggak tahu hmm. rasanya kayak gimana kita mulai ke ya Enak banget, it's very very delicious. <tuh> <Lol>. <tuh> <tuh> Wah, mantap. Ini yang rekomendasi dari anak TikTok, namanya Alif Bobby satu. Ya, dia nge-rekomendasikan untuk Bang bikin susu coklat dicampur dengan susu putih. Gimana sih rasanya? Dan untuk bobby satu, gue udah ngasih tantangannya Gue udah bikin kontennya ini ya Udah gue siapin semua Gue orangnya ini mendengarkan para subscriber semua, para netizen ya Gue ini orangnya ini supel dalam hati friendly gitu loh Tapi karena orang-orang mikirnya ini kayak Ya gimana ya, Mas, sup supel kayak gimana gitu gini ya? gitu Gue udah ngasih challenge kepada kamu Apa? Gue udah ngadepin challenge-nya dari kamu ya dan rasanya kalau bisa dibilang top mantap. Jempol empat nih. Jempol empat. Jempol empat. Oke. Eh, jempol empat untuk rasanya gila. Lu bisa bayangin gak sih? Lu minum kayak gini. Lu serasa kayak di ini. Lu serasa kayak ada di surga. Lo basin. wow, Lo lihat Dingin banget. ya memang ada kipas itu sebelah kanan gua tuh. Tuh, sebelah, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Intinya untuk kali ini eksperimennya is the best, ya. Lo kali-kali kalau bisa ngasih tantangan itu agak mainstream gini loh. Kalau misalnya kasih tuh lebih ekstrim eh, lagi, Bang, bikin kopi campur dengan jamu atau bikin jakul, campur dengan prating uh, deng atau gimana, ya sekiranya itu nggak mungkin bisa dicampur rasanya pasti nggak enak tapi mungkin kalau di konten ini gitu loh ini kesalahan berat banget sih apa kesalahan besar banget buat ahli kopi enak banget loh ental Oke, okay, sekian terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa menghibur kalian dan mengisi hari Minggu kalian ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Aku butuh subscribe kalian. Kalau kalian mendukung aku, kalian cukup tekan tombol subscribe dan tekan notifikasinya, tinggalkan like, comment dan share videoku ke semua teman kalian. Oke, okay? karena subscribe itu gratis, kalian nggak perlu mengeluarkan uang 5000 lima 5.000, 10, 10.000, 100.000 gratis tanpa mengeluarkan sepeser pun gratis banget lo tinggal cek, tekan tombol subscribe udah lo udah dukung gua gitu loh tapi jangan lupa kalian tonton videonya sampai habis dan share videoku semua tonton kalian tinggalkan jejak komen dan like ya. terima kasih kalian sudah nonton video ini saya Satrio Prasetyawan mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas oke jangan lupa Tonton video selanjutnya ya Oke okay, Saya Sandri Bersewan See you next time video